Selamat siang Bapak Ibu, Bro dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Askasen 22 Berkah dalam Live streaming siang hari ini mengambil judul Katolik Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal. Berbicara tentang kematian, terlebih tentang nasib manusia setelah mengalami kematian, selalu menarik untuk dikaji dan dibicarakan oleh kebanyakan orang atau agama-agama. Terlebih lagi di dalam keseharian masyarakat kita yang cenderung agamis serta beragam budaya dan tradisi ini sebagai contoh belum lama ini ada berita yang viral di medsos seorang artis yang konon sudah 13 tahun murtad menjadi Kristen protestan sekarang menjadi mu'alaf kembali karena menurutnya di dalam Kristen protestan yang dulu sempat Diyakininya tidak ada mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang bersangkutan khawatir, nanti kalau sudah meninggal tidak didoakan. Akhirnya yang bersangkutan kembali lagi ke iman semula. Begitulah setidaknya yang saya dengar juga dari medsos. Walaupun mungkin ada alasan lain yang saya tidak tahu dan saya juga tidak ingin tahu. Ini hanyalah satu, salah satu contoh real dari kekhawatiran tentang nasib seorang ketika meninggal kelak. Banyak orang yang pada saat-saat tertentu sering juga berpikir dan bertanya dalam hatinya, bagaimana nasibnya kelak ketika meninggal? Apakah ada yang mengurus? Apakah ada yang mendoakan jenazahnya dan lain-lain. Ada yang bimbang, ada yang masa bodoh, ada juga yang sangat yakin bahwa dirinya akan selamat masuk ke dalam surga yang diyakininya itu. Kita sebagai orang katolik dalam kesehariannya tidak terlepas dengan hal-hal seperti itu dalam mendoakan orang yang sudah meninggal kebanyakan dari kalangan pengikut Kristus yang non-katolik tidak meyakini bahkan ada yang berkesimpulan tidak ada manfaatnya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena kemungkinannya cuma dua yaitu arwah atau roh orang yang meninggal langsung ke neraka atau langsung ke surga jadi sia-sialah mereka mendoakannya ini sangat berbeda sekali dengan iman kekatolikan kita yang memang mendoakan orang yang sudah meninggal konsep keselamatan yang kita imani sangat berhubungan erat dengan api penyucian atau purgatori dengan kekudusan pribadi dan dengan persekutuan para kudus di surga. Seberapa pentingkah mendoakan arwah bagi orang yang sudah meninggal? Bukankah kita tahu bahwa mereka yang percaya kepada Kristus di dunia ini langsung masuk surga ketika meninggal? Apakah memang betul jiwa-jiwa orang yang percaya tersebut langsung masuk surga? mendoakan ya, mendoakan jiwa atau mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal itu bukan suatu yang dibuat-buat oleh gereja Katolik tetapi itu sudah ada sebelum hadirnya Tuhan Yesus dan setelah itu tetap terjadi dan dalam kehidupan kita menjadi sebuah tradisi yang bermakna. Kita bisa lihat di 2 Makabe bab 12 43 sampai dengan 44 nih. Saya share dulu. Ya. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit niscaya, percuma, dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Ini dari 2 Makabe bab 12 ayat 3 sampai 44 ya. Kemudian nah ini ya, tadi dikumpulkannya tadi ya. Begitu juga dengan ini ya, Putra Sirak ya, mohon maaf ini. Nah, Bentar. Ya, demikian juga dengan Putra Sirak ya. Putra Sirak bab 7 ayat 33 ya. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup tetapi orang mati pun juga jangan kau kecualikan pula dari kerelaanmu. Dari Yesus bin Sirak ya, Yesus Putra Sirak ya. Yang tebal ini, yang saya bul ya, tetapi ta, tapi orang mati pun jangan kau kecualikan. Nah, ini jadi, jadi itu sebenarnya bapak, ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Tradisi Katolik ini sekali lagi bukan dibuat oleh. Orang-orang katolik atau agama katolik tidak. Tetapi sudah ada dan tertulis di dalam kitab suci itu sendiri. Kita perlu tetap mendoakan orang yang sudah meninggal itu berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah api penyutian umat katolik percaya bahwa adanya api penyucian atau purgatorium adalah tempat di mana kita disucikan sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga. Gereja Katolik mengajarkan itu di dalam KGK 1030 sampai 1032. Ini nah. Nih, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Ini saya, warna ini ya, warna tebal ini ya dalam rahmat jadi yang meninggal dalam keadaan rahmat yang meninggal itu belum disucikan sepenuhnya maka dengan penyucian ini ini diharapkan dapat masuk ke dalam kegembiraan surga ini di kafika 1030 ya terus selanjutnya saudar Gereja menamakan pencucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Jadi purgaturium itu berbeda dengan yang dianggap neraka ya atau siksa atau di apa. Mungkin gambaran yang belum kenal mungkin seperti itu ya. Ia telah merumuskan ajaran ajaran iman yang berhubungan dengan api pencucian terutama dalam konsili Firenze tradisi gereja berbicara tentang penyucian dan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci tak kita bisa bandingkan di 1 Korintus bab 315 1 Petrus bab 1 ayat 7 kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seorang menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu dari Matius bab 12 dan 32 ya, ayat 3, 32 ya. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia lain, ini yang KGK 301 ya. Nah, slide yang selanjutnya Sebentar. ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal tentangnya kitab suci sudah mengatakan karena itu tadi ya yang Yudas Makabe tadi ya mengadakan korban penilaian untuk doa untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosanya. Ini ya dari yang sudah sedikit saya bacakan tadi ya. Dua maka tapi ini yang ayat 45 ya. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan mempersembahkan doa-doa terutama korban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjur, menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh korban yang dibawa oleh bapaknya. Kita bisa bandingkan dengan kitab Ayub, bab 1 ayat 5 ya. di Ayub saja, ada ini ya mempersembahkan korban untuk penyucian untuk mengenang mereka jadi anak-anak Ayub itu dikenang oleh Bapaknya disucikan dengan korban yang dibawa oleh Ayub sendiri kita ketahui bersama ya bahwa Ayub ini kan ini ya orang yang paling saleh di muka bumi ya, disebutkan di itu ya waktu di perjanjian lama seperti itu ya Bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Ya. Yang kedua, kita disucikan agar layak bertemu dengan Tuhan. Ini saya tutup dulu, mohon maaf. Sekiranya saya tutup dulu. Ya. Yang kedua, kita disusikan agar banyak layak bertemu dengan Tuhan. Merujuk pada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 21 ayat ke 27. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ini terakhir lagi aja sebentar nanti biar lebih jelas. Tinggal sedikit ini teman-teman. Nah ini, ini tadi ya Tak ulangi sedikit dari atas ya apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni ini yang warna tebal ini ya tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak itu ya jadi Pengampunan itu ternyata masih ada ya walaupun kita sudah meninggal. Nah, itu tadi ya di dalam konsep gereja katolik ya di api penyucian purgatori ya. Nah, ini ayatnya jelas sekali ya di dunia ini tidak jadi bagi yang menentang roh kudus tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak berarti di kehidupan selama maksud itu itu tidak akan diampuni. Dan di dunia yang akan datang pun tidak Nah dunia yang akan datang ini yang mana? Padahal ada dua, cuma neraka sama surga ya. Jadi kalau di surga itu enggak bakalan diadil lagi karena memang sudah di ini eh, di neraka ya. Maaf, di neraka sudah enggak diadil lagi karena memang keadaan dosa berat. Dia ya ditaruh di neraka, enggak ada pengampunan lagi. Dan di surga pun orang sudah benar semua, tidak ada pengampunan dosa lagi. Nah ini di dunia mana ini ya tengah-tengah ini di purgatory jadi di kalangan kita kita kenal dengan purgatory ini tadi saya ini sebentar saya tadi saya ulang sebentar tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang namanya ini ya di kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes ini kan semacam pewahyuan ya, makanya ditulis kitab Wahyu ya. Di surga itu ya bersih ya, maha bersih gitu ya. Jadi enggak ada sesuatu, satu yota pun tidak ada yang najis di kalau kita manusia punya dosa kecil ya otomatis nggak bakalan karena jelas sekali kita wahyuni sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis nah ini jelasnya karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna jelas sekali ya di Matius 5 bab 5 ayat 48 karena Bapak itu adalah maha sempurna maha suci ya kita juga kalau mau ketemu dengan Bapak ya harus mahsuci enggak bisa kalau berdosa tadi ya ada gandengannya sama ini tadi kita tadi ya kita punya satu iota saja itu sudah layak sudah tidak layak di hadapan Tuhan lah apakah kita layak lah ini Tuhan sendiri yang tahu tetapi kita bisa ini ya bisa berpikir ya bahwasanya tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa ya itu saya juga pernah dengar ayatnya ya. Karena dosa satu orang satu orang maka akan menjalar ke semua orang, kurang lebih seperti itu. Lah ini makanya ketika itu ada dosa itu enggak bakalan ketemu dengan Tuhan yang adalah pencipta. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan kita bisa lihat di Ibrani bab 12 ayat 14 ya jadi seperti itu di harus bersih ya tadi yang kedua ya terus yang ketiga alasan kenapa ada pencucian eh, penyucian tadi alasan pertama tadi jelas sekali ya karena ini sudah panjang lebar tadi saya bacakan tentang makapi tentang KGK bahwa harus ada purgatory itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri secara pribadi itu harus bersih ya. Ketika berjumpa dengan Tuhan kelak, itu kita harus bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, persekutuan seluruh umat beriman. Gereja Katolik mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal karena adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut.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 ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang adalah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kematian itu tidak tidak memisahkan kita ya. Jadi konsep dari persekutuan para kudus itu konsepnya seperti itu ya. Jadi konsep dasarnya itu orang meninggal itu tidak terpisah, tidak langsung musnah. Jadi makanya di dalam peribadatan arwah itu kan tidak dimusnahkan ya tapi di ini ya di apa itu agak lupa nih jadi tidak diubahkan ya tidak di tapi diubahkan gitu ya kurang lebih ya jadi kematian itu tidak memisahkan kita jadi dianggap orang mati ya sudah padahal enggak masih ada hidup kekal dan masih ada koneksi ya ada sambungan nah, sambungannya apa Ya kuasa doa itu tadi, jadi ketika kita berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, itu koneksinya itu ya dengan kuasa doa, tidak ada yang lain. Ketika itu kuasa doa ditiadakan, ya tidak sesuai dengan dua prinsip yang saya katakan, saya katakan di depan. Orang-orang kudus selalu mendoakan kita setelah mereka berada dalam kerajaan surga, dan kita punya kewajiban untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena apa? Ada dosa-dosa yang mungkin terlupakan dan butuh penyucian diri. Dan mereka membutuhkan doa-doa dari kita. Orang Katolik yang pergi ke makam membawa bunga, membakar lilin mungkin atau Terus mendoakan, karena itulah ungkapan rasa cinta dan kedekatan. Sekali lagi, mereka tidak menyembah arwah, tetapi mereka mendoakan arwah yang arwah itu karena rasa kedekatan dan cintanya yang besar. Ini saya share dulu, ya, Bapak Ibu, biar nanti kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Sebentar, saya share dulu ini. Oke, ini saya share. Barangkali ini link sim Yat Barangkali kalau ada yang mau masuk. Ini dari Bang PT Tisnaga nih mau nambahkan. Nih. Dalam Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini sangat meneguhkan ya? Jadi, <tuh> Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita tuh enggak mati, tetapi hidup lah. Ketika orang, ketika hidup tadi, ya mungkin bukan di dunia ini ya, sudah pasti ya, tetapi kan tetap bisa koneksi ya. Kita bisa berdoa, mendoakan mereka jadi jiwa-jiwa yang masih di api penyucian kita bisa doakan agar mereka segera layak untuk bersatu dalam kemuliaan Tuhan konsepnya seperti itu terus sebenarnya itu di dalam tradisi gereja purba para rasul pun ini ya mendoakan orang yang sudah meninggal ya ketika siapa itu Rasul Paulus mendoakan Onesiphorus itu di satu Timotius ya Coba saya buka dulu nih ya saya share dulu saya sudah siapkan tapi berhubung tadi ada segala ini yang agak berubah benar saya benar mohon maaf Entah, cari dulu. Ya sambil nyari silahkan bagi Bapak Ibu yang mau minum dulu kami persilahkan saya cari dulu untuk id -nya. File saya yang berikutnya jadi selama menunggu rekan nanti kalau ada yang berkenan untuk masuk saya persilahkan ini saya carikan dulu di luar Ya sudah ketemu sebentar lagi ya sudah ketemu sebentar lagi Nih saya share dulu mohon maaf Ya jadi saya ambil dari Katolikitas. mengapa kita mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal Ada pernyataan bahwa kita tidak usah berdoa ini seperti yang di depan tadi ya Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seorang yang meninggal itu masuk surga neraka atau jika belum siap masuk surga dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian. Ini seperti yang awal tadi ya Ini di 2 Makabe saya lewatkan karena tadi sudah nah, ini Sebenarnya prinsip dasar gereja katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Nah seperti tadi saya bacakan ya bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk yang makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maut maupun hidup itu tidak memisahkan tadi ya, seperti itu, tidak memisahkan. Jadi persekutuan orang kudus itu dasarnya di situ ya, tidak terpisahkan oleh karena kematian ya. Kuasa Kasih Kristus yang mengikat kita semua dalam satu tubuh itulah yang menjadi menjadikan adanya tiga status gereja, yaitu yang pertama yang masih mengembara di dunia, yang kedua yang sudah jaya di surga, dan yang ketiga masih dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban itu seperti di Galatia bab 6 ayat kedua. ya di mana yang kuat menolong yang lemah ini di Roma 15 bab bab 15 ayat 1 maka jika kita mengetahui atau kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus ini ya. seperti yang di dua Makabe tadi ya yang mana Yudas Makabe tadi sebagai panglima itu mendoakan prajuritnya yang meninggal seperti itu ya benar memang Eh, tadi sudah ya, jadi ajaran iman gereja Katolik diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih. Maka, iman yang menyelamatkan ini tidak terpisah dengan perbuatan kasih. Seperti kita ketahui, ya, di kalangan Protestan itu kan cuman iman, hanya iman menyelamatkan. Kalau kita tidak ya, kita, iman yang bekerja oleh perbuatan kasih itu ayatnya jelas ini, di Galatia bab 5 ayat 6. Maka iman yang menyelamatkan tidak terpisah dari perbuatan kasih. Dengan memahami adanya perbedaan perspektif, perspektif Katolik dan non-Katolik ini, kita dapat mengerti bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan mendoa doa, mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sedangkan gereja Katolik mengajarkan bahwa perbuatan kasih yang didasari iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita baik yang didoakan maupun yang mendoakan. Jika kasih di sini diartikan menghendaki hal yang baik terjadi pada orang lain dan juga kita ketahui bahwa maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus seperti yang tertulis di Roma bab 838 sampai dengan 39 maka kesimpulannya pasti berguna jika kita mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sebab perbuatan kasih yang menghendaki keselamatan bagi sama adalah ungkapan yang nyata dalam hal tolong, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu sesuai dengan Galatia bab 6 ayat 2. Jangan lupa bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bahwa doa-doa yang dipanjatkan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sedang dimurnikan dalam api penyucian sehingga mereka sudah masuk surga. Mereka jadi prinsipnya gini ya sebenarnya sudah pasti masuk surga hanya sedang menuju selesainya permunia, pemurnian dalam masa permurnian ini. Mereka terbantu dengan doa-doa kita. Seperti halnya pada saat kita kesusahan sewaktu hidup di dunia ini. Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Sedangkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat, sehingga masuk ke neraka memang kita tidak dapat mendoakan apapun. Jadi putus hubungan ya, untuk menyelamatkan mereka. Atau orang-orang yang langsung naik ke surga walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya. Maka doa-doa kita sesungguhnya tidak lagi diperlukan sebab mereka sudah sampai di surga. Namun masalahnya kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang yang kita doakan. Pada mereka memang selalu ada tiga kemungkinan tersebut jadi orang yang sudah berjaya di kerajaan surga masih di api pencucian dan di neraka ya. Jadi tiga kemungkinan seperti itu ya. Namun masalahnya kita tidak tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang itu. Ini sudah di surga atau belum atau di neraka. Makanya kita tetap harus doakan di situ. Ini poin utamanya di situ. Sehingga kita yang memohonkan dengan kerendahan dan ketulusan hati adalah belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa tersebut agar Tuhan memberikan pengampunan agar mereka dapat segera bergabung dengan para kudus di para kudus Allah di surga. Pengajaran tentang api penyucian termasuk dalam ajaran iman iman the theide atau dogma ya ini bahasa Inggris ya the communion of the faithful on earth and the sin of in heaven with pure soul in purgatory ini ya terjemahnya ini saja yang gampang <laughs> persekutan umat beriman di dunia dan para kudus di surga dengan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian para beriman yang masih hidup dalam atau yang masih hidup dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa syafaat atau doa silih ya Silih di sini diartikan tidak saja doa syafaat, tetapi juga indulgensi, derma, dan perbuatan baik lainnya. Dan di atas semua itu adalah hasil korban misa kudus. Ini sesuai dengan yang diajarkan di Konsili Leon yang kedua tahun 1274 dan Florence, Konsili Florence tahun 1439. Jadi meskipun umat Kristen non-Katolik tidak mengetahui kitab Makabe, namun sesungguhnya mereka secara objektif tidak dapat mengelak bahwa tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal sudah ada di zaman Yahudi sebelum Kristus. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para rasul seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika mendoakan Onesiphorus yang sudah meninggal. Kita bisa lihat di 2 Timotius bab 1 ayat 18 ya. Kiranya Tuhan menunjukkan Rahmatnya kepadanya. Nyanyi siapa? Nih Onesiphorus. kalau di dalam satu perikop dibaca nanti nyanyi ya nyanyi Onesiphorus yang didoakan pada pada harinya. Tradisi mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal pun dicatat dalam tulisan para bapak gereja seperti Ini sudah lama banget ya Satu tertulian yang mengerjakan untuk menyelenggarakan Misa Kudus Untuk mendoakan mereka pada perayaan hari meninggalnya mereka setiap tahunnya nah Ini abad-abad awal sekali ya abad pertama ini mungkin ya Terus Santo Siril dari Yerusalem dalam pengajarannya tentang Ekaristi memasukkan doa untuk jiwa yang orang-orang yang sudah meninggal ini. Sedangkan Santo Yohanes Krisoselmus dan Agustinus mengajarkan bahwa para priman dapat mendoakan jiwa-jiwa orang yang meninggal dengan mengadakan derma ini ya, ini bukunya ini. karena hal mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal telah diajarkan dalam kitab suci dan telah dilakukan oleh gereja terutama dalam perayaan ekaristi maka KGK Katekismus mengajarkan nah ini ya KGK ini tadi sedikit sudah saya baca ini ada kitab hukum kanoniknya ada ya jadi tidak tidak ini ada dasarnya semua ini maka memang mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal bagi orang katolik merupakan salah satu perbuatan kasih yang bisa kita lakukan terutama kepada orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita ini adalah satu salah satu dogma yang semestinya kita jalankan sebagai orang katolik tentu saja kita tidak tidak bisa memaksakan hal ini kepada mereka yang tidak percaya. Namun bagi kita yang percaya, betapa indahnya pengajaran ini. Kita semua disatukan oleh kasih Kristus. Kita yang masih hidup dapat mendoakan jiwa-jiwa di api penyusian. Dan jika kelak mereka sampai di surga, merekalah yang mendoakan kita agar juga sampai ke surga. Doa mereka tentu saja tidak melangkai peran. Perantaraan Kristus, sebab yang mengizinkan mereka mendoakan kita juga adalah Kristus. Sebab di atas semuanya, Kristuslah yang paling menginginkan agar kita selamat dan masuk ke surga. Jadi, doa para kudus saling mendukung dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Kita tergabung dalam satu persekutuan orang-orang kudus karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang diikat oleh kasih persaudaraan yang tak terputuskan oleh maut sebab Kristus Sang Kepala telah mengalahkan maut itu bagi keselamatan kita. Bismillah. Oh ini sudah selesai nih, mohon maaf ini sudah selesai. Sebentar, saya kembali lagi dulu. Mungkin saya sapa teman-teman. Iya, ini saya sapa dulu, teman-teman. Iya, -teman. selamat siang, selamat siang, rekan-rekan. Nah, selamat siang, bang. Kias, dekias official, shalom. Bang ini tadi ya Bang PTT Sinaga menambahkan saya share 2 Timotio 1 bab 16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiporus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara nah ini ya ini jelas sekali jadi kadang ada orang yang punya dogma atau doktrin yang meniadakan, mendoakan gereja. Ini harus membaca ulang dengan teliti ya. Terutama bagi yang amam katolik itu harus teliti ya. Kadang-kadang, wah enggak perlu orang katolik sudah masuk surga. Enggak seperti itu ya. Kita mengenal tiga konsep tadi ya. Di ada yang sudah di surga bersama para kudus di surga. Ada yang di neraka. Terus ada yang masih di api penyucian, seperti itu ya. Bukan cuman dua pilihan, sorga langsung neraka, bukan seperti itu ya. Tadi di tengah sudah saya sampaikan bahwa panjang lebar tentang kekudusan pribadi ya. Mana mungkin kita kudus secara benar-benar tidak ada dosa sehingga kita layak bisa menghadap Tuhan. Ya bukannya kita pesimis ya, tetapi agak jarang ya. Mungkin sedikit orang ya yang mungkin seperti itu. lo ini terus uh, ya yeah. saya bacakan ini juga dari salom mas Samping wong salam jumpa kembali terima kasih sudah mampir di askasen 22 mendoakan jiwa-jiwa bagi gereja di dunia dan di surga membuka peluang gereja yang menderita di purgatori Menjadi suci atau layak ke surga atas kemurahan dan kemahakasian Allah. Amin. Setuju ini Bang. Gereja semesta di dunia, di surga, dan di purgatori adalah tubuh mistik Kristus dan mempelainya. Bagaimana mungkin mempelainya tidak selamat dan berada di surga. Nah, ini sebuah permenungan ya, yang baik sekali dari mas Something wong bisa membuka pencerahan bagi orang yang tidak me, ini ya, tidak mengenal uh, mengenal meniadakan purgatori ya. Sebentar saya sapa dulu teman kita nih. Shalom, selamat siang Bang Degia Official. Ya, selamat siang Pak Askacen. Apakah suara saya sudah terdengar di situ? Terdengar enak sekali, Bang. Bagus. Okay. Baiklah. Ya, silakan Pak Askacen saya mendengarkan dulu, mungkin belum selesai. Oh ya sudah Bang. Ini saya salami juga nih. Selamat siang Master Jos, Tuhan Yesus berkati Terima kasih sudah hadir di Askacen. Jangan lupa subscribe. Ya walaupun mungkin kita berbeda ya, tapi subscribe aja sama-sama pengikut Yesus gitu. <laughs> ya silakan Bang Keat. Kalau ada yang ditambahkan. Ya. Uh, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Askacen itu sudah sangat menarik ya uh, hanya masalahnya adalah penolakan kelompok di luar katolik itu kan dimulai pada abad ke-16 jadi uh, kalau kita melihat sejarah abad ke-16 kalau kita berpikir secara logis selama 16 abad Mendoakan arwah dan keyakinan akan purgatory itu sudah ada, ya sudah ada. Jadi, ketika ada yang menolak di abad ke-16 dengan embel-embel Alkitabiah itu aneh-aneh, ya. Jadi, eh, itu artinya dia mengatakan bahwa semua para rasul, semua para bapak apostolik, semua bapak gereja itu sesat. Tidak alkitabiah. Nah inilah kekeliruan yang juga melahirkan begitu banyak aliran jadinya ya. Ah, masih beruntung aliran-aliran di luar katolik yang eh, mendoakan orang-orang meninggal ketika mereka menguburkannya. Meskipun mereka mengatakan bahwa itu hanya memberi hiburan kepada yang ditinggalkan. Juga kalau dalam tradisi-tradisi tertentu ada yang memperingati hari arwah dengan membersihkan kuburan-kuburan orang yang telah meninggal. Dan ini bukan hanya di Katolik adanya tapi juga di non-Katolik. Tetapi memang mereka selalu menyangkal asal tidak sama dengan apa yang diyakini Katolik. Itu sebenarnya pada intinya begitu. Nah, um, Ketika Pak Askacen tadi membahas eh, tulisan dari kitab suci, pemaparan dari kitab suci, dan juga dari sejarah yang dijelaskan oleh para bapak gereja, sesungguhnya sudah membuktikan kebenaran iman katolik di situ. Karena dasar kebenaran yang mereka punya itu baru ada abad ke-16. Itu pun ketika terjadi perpecahan sampai saat ini, ada juga yang berpandangan bahwa boleh saja kita mendoakan, ya ditinggalkan. boleh boleh saja kita membersihkan kuburan mereka, tetapi ya, jangan berdoa. Nah, itu juga ada yang mengatakan itu. Tapi ada yang sama sekali mengatakan tidak boleh mendoakan. Misalnya Saksi Yehuwa bahwa ya kalau sudah meninggal ya tinggal dikuburkan aja, nggak perlu doakan. Tapi saya belum pernah menemukan eh, aliran yang mengajarkan bahwa orang yang telah meninggal itu sudah tidak ada hubungan dengan orang, orang hidup, maka boleh saja kita buang di selokan atau boleh saja kita buang ke binatang buas. Nah, itu juga saya belum menemukan. Nah, jadi ketika kita mengajarkan tentang ini sebenarnya, ada banyak hal yang perlu kita lihat. Ya, Ketika kita mendoakan uh, arwah orang-orang memanggil memanggil arwah dan meminta meminta petunjuk seperti Daniel dan juga keluaran yang selalu mereka tuduhkan sebagai dasar untuk menuduh Katolik. Nah, itu itu konteksnya berbeda. Itulah kesalahan mereka dalam membaca kitab suci atau mereka membaca kitab pengkhotbah ya, kitab pengkhotbah kalau mereka tahu kita pengkhotbah itu bahkan kitab amsal, bahkan kitab-kitab sebelum Perjanjian Baru eh, menggolongkan seseorang sebagai orang beriman itu bukan bukan bukan dari eh, dari hal-hal yang apa namanya kalau Kristus kan mengajarkan kepada kita memikul salib dan mengikuti Dia ya atau Kristus memberi kita ya. suatu pengajaran bahwa Melalui penderitaan menyongsong kemuliaan. Kalau di dalam kitab-kitab misalnya pengkhotbah ya, atau amsal misalnya, diceritakan bahwa ciri-ciri orang beriman itu harus kaya. Orang kaya, tidak pernah menghadapi cobaan, keturunannya banyak, kemudian hartanya banyak, berlimpah. Contoh kecilnya adalah dalam kisah Ayub. Nah dalam kisah Ayub kan tidak diceritakan mengenai uh, surga atau apa. Ketika dia jatuh menderita, orang mempertanyakan. Orang mempertanyakan katanya dia beriman, tapi kok dia menghadapi cobaan gitu. Dia menghadapi, dia jatuh miskin. Nah itu kan yang dipersoalkan. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada keyakinan akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Bahkan disebutkan di situ bahwa setiap orang yang meninggal itu masuk ke dalam Hades, atau cetakan apa yang terjadi kepadanya di sana, sehingga di kitab-kitab itu dikatakan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka, dan tidak diceritakan nanti dari seol itu mereka akan bangkit. Tidak diceritakan kenapa karena... Peng dan puncak segala wahyu ilahi itu ya Yesus Kristus itu makanya ketika Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup disitulah penggenapan itu karena sebelum-sebelumnya tidak ada menceritakan kebangkitan itu yang diceritakan setiap orang meninggal masuk ke dalam seol atau hades itu dan sudah selesai di situ. kalau Anda membaca kitab pengkhotbah atau ayub ataupun e, amsal dikatakan kan selesai ketika dia masuk ke seol selesailah kehidupannya Nah, orang-orang yang membaca hanya sepotong begitu hanya menyimpulkan di situ seolah-olah tidak ada penggenapan, seolah-olah tidak ada kebangkitan. Nah, di sini juga kesalahan ini tidak tidak serta merta kepada abad ke-16 tapi penafsiran kemudian ruwet ya. Ruwet dan e, sehingga orang hanya akan memberi asumsi. Mereka tidak tidak melihat latar belakang kitab-kitab tadi itu dan apa sebenarnya isi dari kitab-kitab itu menceritakan apa tentang orang yang telah meninggal. Kalau yang kita lihat di situ menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal itu masuk ke seol dan sudah berhenti di situ ceritanya. Tidak ada diceritakan nanti mereka akan bangkit. Kenapa? Penggenapannya kepada Kristus yang adalah puncak dari segala wahyu dan gereja Katolik melihat itu Demikian dulu Pak Askacen. Iya, terima kasih Bang Kias ya. Ini, kalau tentang ini Bang, mungkin tadi masih di ini ya mungkin bisa menjelaskan dengan Pak Jos ini ya, tentang Onisivorus Bang. Ini mungkin bisa di berdalam lagi, biar nanti juga yang dengar, dapat pengajaran mungkin Bang Kias bisa. Jadi ada yang bilang itu bukan Onisivorus atau siapa gitu. Mungkin Bang Kias bisa menambahkan, bang? Iya, saya ini mem memakai HP ya. Tadi kalau saya sedang memakai laptop, ini saya bisa share ininya ya, uh, presentasinya. Tetapi um, apakah As uh, Pak Askacen bisa cerita dulu biar buka laptop ini? Saya nanti gabung lagi oh, untuk bisa, ya siap. siap, siap, siap, bang. siap, siap atau siap. atau saya ceritakan aja di sini, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa apa. Boleh, enggak apa, -apa, enggak apa, -apa. Ya, apa, ya. silakan bang nanti biasanya saya potong-potong untuk pengajaran bang lebih efektif itu kalau terlalu panjang kadang-kadang ya. ini ya bang maksudnya saya pilih kalau yang dari bang Kia itu kan bagus-bagus ini banyak hmm. subscriber saya tuh wah pengajarnya <laughs> bagus ini bang Kia saya salah ya, ya. ini bang jadi kalau ada pengajaran yang ini biar nanti bang Kia berbicara agak panjang nah nanti bisa saya potong saya sebarkan gitu lebih efektif seperti itu bang ya silakan bang ya. gimana terserah okay. bang baik Uh, saudaraku, tadi yang bertanya siapa namanya? Ya, yeah. oke. Okay. Baik. Uh, kenapa dalam uh, surat Rasul Paulus uh, itu kita menemukan uh, bagaimana beliau itu menyampaikan doa kepada Onesiforus dan keluarganya? Uh, sebenarnya, teolog protestan di luar negeri itu meyakini hal yang sama seperti yang diyakini Katolik bahwa Rasul Paulus itu mendoakan arwah Onesiforus yang telah bersama dia atau paling tidak telah mendukung pelayanannya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Onesiforus itu adalah telah meninggal dan bagaimana kita tahu eh, Rasul Paulus itu memberikan salam itu membedakan ya, membedakan Onesiforus dengan keluarganya Onesiforus dan juga teman-temannya Onesiforus. Nah, kalau kita baca secara utuh Perikop itu ya, kita akan menemukan bahwa ketika dia menyebut Onesiforus dan membedakan ketika dia menem, me, me, menyebut keluarganya Onesiforus. Ketika dia menyebut Onesiforus, dia mengatakan semoga Tuhan ya atau kiranya Tuhan Uh, memberikan rahmatnya pada harinya pada hari Tuhan maksudnya pada harinya sementara kepada yang lain tidak memberikan salam yang sama kalau Anda membaca uh, dengan utuh uh, kitab itu perikop itu ketika ke teman-temannya Onesiforus dia tidak mengatakan kiranya Tuhan memberikan rahmatnya pada harinya tidak tidak berkata demikian tapi dia hanya memberi salam kepada teman-teman onesiforus Demikian juga kepada keluarga. Ketika dia menyebut keluarga, dia pisahkan onesiforus dari salam itu. Nah, seandainya onesiforus masih hidup, kan Onesiphorus ini bapak keluarga. Seharusnya salam itu hanya satu kepada keluarga Onesiphorus. Tapi dalam surat itu dia pisahkan kepada onesiforus dia mengatakan kiranya Tuhan memberikan rahmatnya pada harinya. Ya, kemudian kepada keluarganya itu dia memberikan salam biasa kepada orang yang hidup ya. itu cara membedakan sederhananya Ya, dan itu bukan hanya keyakinan baru ada sekarang itu dari zaman dahulu dari bapak-bapak gereja pun mengajarkan demikian silakan nanti dibaca secara utuh perikop itu dan perhatikan perbedaan ketika Rasul Paulus memberikan salam kepada Onesiforus, bukan salam kepada orang hidup. Tetapi dia memberikan suatu doa harapan kepada Onesiforus supaya Tuhan rahmat rahmatnya pada harinya. Sementara yang lain dia memberi salam seperti biasa, kita memberi salam kepada orang yang hidup. Sederhananya seperti itu Pak Askachen. Ya terima kasih Bang Kia sudah menjawab secara saya walaupun singkat tapi ini saya tangkap lagi nih Master Joss ini saya hanya baca KGV Bible Oh iya. <laughs> iya Bang ini di beberapa tanggapan juga gitu ya jadi saya emang kurang begitu tahu sejarah dia bilang di terus dia ini ya saya hanya baca KJV Bible. Ini saya jawab di komen saya yang selanjutnya bahwasanya sebenarnya duluan mana ini penganonan Alkitab dengan KJV Bible. KJV Bible kan juga belum lama, Bang. Rutanya kan ada ya. Jadi sah tidaknya kan kalau di dalam gereja yang ini ya, Betul. Di Tuhan Yesus yang satu kudus Katolik apostolik itu jelas sekali dari sejak abad awal pertama itu kronologisnya jelas ya. Runut sekali ya. Sudah ada yang terlewatkan? Tetapi ketika ini Master Jos ini ya, saya buka, saya menghargai ya, menghargai kalau dia hanya percaya KJV Bible saja. <laughs> ini gimana? Ini silakan masuk bang. Sebenarnya kita bisa bisa diskusi di sini Master Jos. Silakan masuk bang. Bisa lebih seru ini bang. Silakan masuk bang. Sudah saya sematkan ini linknya. Jadi saya sendiri kurang begitu tahu ya sejarah KJV Bible itu dibuat tahun berapa. Tapi ya, saya rasa ya, setelah Luther itu setelah 16 ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Mungkin pagi bisa sedikit e. Ya. 1500. Ya, 16 ya Bang. Ya kalau dia mengatakan dia hanya pakai KJV, saya mau tanya, apakah anda menuhankan itu kitab kitab terjemahan King James Version itu? Sementara ada yang lebih tua daripada itu? Yang lebih tua itu dari ajaran, ajaran para rasul, ajaran gereja katolik lebih tua daripada terjemahan King James Version itu. Jadi mendewakan atau hanya memakai itu, itu kan terjemahan. Bagaimana dengan Kitab Suci berbahasa Yunani? Ya ya. Bagaimana dengan Kitab Suci berbahasa Ibrani yang juga lebih tua daripada KJV itu? Jadi tidak dalam dalam keyakinan kita, Pak Aska Chen. Ya terputus nih bang, bang ya. Katakan ya, yang lain tidak, tidak benar, ya. ya. Tapi eh, yang harus kita pegang adalah para rasul dan para penerusnya itu yang kita pegang. Nah kalau mereka mereka memegang apa yang diyakini oleh pribadi-pribadi, ya, oleh pribadi-pribadi dan eh, yang tidak luput dari kesalahan tentunya karena para rasul itu dijamin kebenarannya oleh Kristus sendiri. Nah, itu yang e, membedakan kita. Jadi kalau dia mendewakan memakai itu As Onesiforus tadi mana? Mana ayatnya? Silakan dia masuk ke sini. Karena saya itu mohon maaf nih ya. Saya itu sudah muak dengan orang ini karena di mana-mana dia komentar banyak hal tetapi disuruh masuk ke room juga pengecut. Gitu, Pak. Iya. <laughs> Iya iya iya Bang. Ya ya silakan masuk, Bang Jos. Jadi kita sama-sama belajar ya. Ibu kan untuk ini tetap menghormati ya sama yang lain, tetapi kita sama-sama belajar ya. di Biar lebih lebih abdol ya setiap kali ini. Ini terjemahan, Bang, itu Bang, itu itu ya tetap di kanan lewat Gereja Katolik. Kecuali kalau itu di kanon sendiri itu bukan kalau yang di punya Abang punya Luther itu bukan di kanon, dimutas, dimutilasi itu bukan di kanon. <laughs> Walaupun juga yang saya tahu di tentang inilah, tentang hanya iman itu juga ditambahkan, sedikit ada yang ditambahkan di situ. Jadi bukan mungkin mungkin junjungannya Master Jos ini dari bapak gerejanya seperti Luther, Calvin, Swingley Wesley atau siapa itu itu tidak mengkanon, itu man, itu orang biasa kok seperti imam-imam kita -imam, ah, romo-romo seperti romo-romo kalau yang di channel yang lain dibilang romo nakan seperti itu jadi untuk otoritasnya jelas tidak ada ya tidak seperti Santo Petrus ya yang Tuhan Yesus sendiri yang sudah ngasih otoritas sepenuhnya ya dari apa yang kok ikat kok, itu ya seperti itu ya terus gembalakanlah nah, itu sebenarnya itu nggak bisa ditawar lagi otoritas seperti itu jadi tidak bukan untuk yang lain, bukan untuk mohon maaf seperti Luther, Swingly ini ini tidak ada tertulis. Itu abad 16 itu jauh sekali dengan dari sudah perjalanan waktunya itu sudah 1.600 tahun itu enggak mungkin. Jadi 1.600 tahun keliru semua. Bapak gereja keliru semua. Bapak, -bapak gereja itu yang mengkanon Alkitab ya. Gitu. Silakan Master George, kalau mau masuk silakan. Jadi kita bisa lebih enak di sini ya mungkin bapak ibu semua kalau ya ada yang mau masuk silakan masuk silakan mau menambahkan ini sudah saya sematkan lagi itu <laughs> ya pak malaikat timur shalom berkah dalam silakan masuk bang pak malaikat timur kita tunggu ditunggu ini <laughs> linknya sudah saya sematkan bang Jadi kemarin gini Bang Kia, sedikit saya cerita nih ya Bang ya. beberapa minggu kemarin itu kan para YouTuber yang dari RT 16 itu kan si siapa itu? Itu kan mau kembali lagi ya jadi mualaf lagi karena tidak terakomodir keinginannya bahwa nanti kalau saya meninggal itu tidak ada yang mendoakan itu sendiri sampai ya sebagai orang awam itu ya istilahnya ya dalam hati tertawa ini banyak teolog-teolog itu nggak bisa nggak bisa ini ya teolog-teolog mereka tidak bisa menjelaskan ya kenapa sampai begitu ya walaupun semua kan kembali ke pribadinya ya tetapi ketika ada pengajaran atau doktrin yang seandainya itu kok ganjil atau janggal itu kok gimana ya ya bener juga sih kalau kalau kalau balik lagi ke ajaran semula karena memang memang ini ya kekhawatirannya itu tidak terjawab gitu loh di menurut-menurut saya logis juga tetapi ya walaupun begitu sebenarnya kalau gereja yang orisinil yang gereja kita nih yang gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu jelas ya itu tidak ya tidak ini ya tetap diajarkan ya bahkan ada dogma ya Bang seperti tadi ya mendoakan orang meninggal itu adalah dogma ya Betul banget Bang? Betul enggak Bang? Dogma atau bukan Bang? Bang Kia Oke okay, uh, sebelum saya jawab ke bagian itu ya uh, Itu kan uh, termasuk dalam ajaran purgatori itu Pak uh, Karena kita meyakini adanya purgatorium Atau itu maka ada yang namanya doa arwah Dan itu sudah uh, dikatakan uh, pasti tidak bisa diubah itu Itu, itu adalah uh, dogma E, purgatori, tentang purgatory Jadi kita mendoakan arwah itu bukan karena tidak ada ajaran selanjutnya. Itu saling terkait sebenarnya Pak Aska Chen. Itu juga terkait dengan ajaran bahwa e, tidak ada Yesus mengajarkan hanya iman saja cukup. Ah, karena Yesus selalu mengajarkan iman disertai perbuatan kasih. Tidak pernah Yesus mengajarkan iman cukup. Yesus saja mengatakan kok, cintailah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, segenap segenap akal budimu, dan dengan segenap perbuatanmu, atau dengan segenap perilakumu. Kalau dengan segenap hati, segenap akal budi, ya kita tahu kan akal budi itu berfungsi untuk apa. Ya kan? Berarti tidak hanya sekedar pakai akal budi buta, pasti akal budi yang berbuah, akal budi yang berbuah kasih. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ya, yang sering dibaca pada saat orang menikah itu, sekalipun aku memiliki iman sebesar, eh, apa namanya, sekalipun aku memiliki apa kemampuan berbahasa seperti malaikat, iya. dan memiliki Memindahan iman gunung, untuk ya. memindahkan sebuah gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Iman tanpa kasih itu ya itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, atau bahasa Indonesia sederhananya iman tanpa perbuatan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Itu itu bahasa eh, pepatah sederhananya Pak Askacen. Yeah, Jadi Kristus yeah. tidak pernah mengajarkan iman karena apa? Kristus sendiri tidak pernah mengatakan saya berkata-kata saja cukup, tapi dia memberi contoh memberi contoh, bahkan Kristus mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku ia tidak layak ya, baginya artinya ya, apa? Ya. kalau kita tidak mengikuti cara hidupnya Kristus maka kita tidak layak jadi murid Kristus bahkan dikatakan kalau hidup keagamaanmu sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi engkau tidak layak masuk kerajaan surga mengapa dia, mengapa dia memakai Uh, uh, perbandingan ahli Taurat dan orang Farisi Orang Farisi itu ngomong doang Ngomong doang tentang iman Tapi perbuatan mereka menindas Orang lain ya, Memberatkan hukum kepada orang lain Tetapi bagi diri mereka sendiri mencari aman Mereka tidak menjalankannya Bahkan Yesus mengatakan Dengarkan apa yang diajarkan orang Farisi Karena mereka duduk di kursi Musa nah, Kursi Musa ini nanti juga berkaitan dengan katedral uh, ya, katedra atau uh, tahta Santo Petrus nanti ini nah perhatikan kata-kata uh, saya tidak bahas ke sana tapi perhatikan kata-kata Kristus -kata di situ dengarkan pengajaran mereka tetapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan mengapa yang mengatakan hanya iman saja itu Pak Chen, itu sebenarnya lebih banyak khayalannya daripada melakukannya beriman saja cukup beriman itu kan hanya teori Bagaimana saya tahu bahwa seseorang beriman? Pasti ada sesuatu kenyataan yang bisa saya lihat. Contoh. Dia orang beriman. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa dia orang beriman? Dia melakukan perbuatan kasih. Nah berarti kalau iman tanpa perbuatan kasih, Kembali kepada pernyataan Rasul Paulus Seperti gong yang berkumandang dan canang yang merincing Atau saya kasih contoh sederhana begini Kalau cukup iman Para Rasul itu tidak perlu mati konyol Tanda petik ya mati konyol yang saya sebutkan ya. Kalau cukup iman Tidak perlu para Rasul mati konyol dalam menyebarkan Injil Mengapa? wong dia sudah beriman kok Ngapain gue udah selamat, ngapain gue pikirin yang lain? Tapi apa kata Yesus? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Putra, dan Roh Kudus. Konsekuensi dari iman mereka kepada Kristus apa? Mewarta. ya Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya itu yang akan diselamatkan. Bagaimana kita bertahan di dalam iman kalau tanpa perbuatan? Saya kira seperti tadi tong kosong itu nyaring bunyinya. Orang ngomong itu saya orang beriman, saya beriman, saya beriman itu gampang sekali. Melakukannya itu yang susah. Bahkan dalam kitab suci mengatakan bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi Allah sementara engkau membenci sesamamu. Bagaimana ajaran Yesus mengatakan, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana orang beriman mewujudkan mengasihi sesama? Apakah cukup dengan berkata-kata menurut Pak Askacen? Bagaimana? Wah, ya jelas tidak cukup, Bang. Ini kan, ini kan ada nas yang berbunyi gini ya, Bang. Di Injil Matius, Bang. Ya, bukan siap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya, akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan action. Action apa? Actionnya yaitu tadi bukan iman, tetapi harus action. Action kasih tadi, kalau cuma ah. berseru tok beriman tok Tuhan Tuhan Tuhan bikin musijat tidak tetapi enggak ada action, enggak ada perbuatan kasih. Tuhan sendiri udah bilang, enyahlah engkau, yes. kalian pembuat kejahatan kan gitu. Apalagi kalau kalau gini ya kita tidak, nanti tadi ya tadi bilang kan tidak melakukan kendak bapak ya. Pada sebagai salah satu contoh bahwa kendak bapak. Yesus itu menghendaki satu kawanan satu pengembalaannya. Jadi ketika kita tidak mentaati sebagai domba, tidak mentaati perkataan sang gembala agung bahwa kita dalam satu kawanan itu sudah tidak sesuai dengan kendak bapa kan? Begitu bang ya, betul enggak bang? Ya, yang terjadi dengan saudara kita ini pasca Chen mereka itu suka memutilasi ayat, memutilasi ayat, memotong-motong ayat keluar dari konteksnya sehingga menabrakan satu sama lain mohon maaf sesuai dengan analisa dan juga pengamatan saya selama ini saya memperhatikan di YouTube YouTube ketika mereka membahas iman dan perbuatan itu mereka selalu memisah-misahkan memotong-motongnya dan bahkan membuangnya ya sehingga ya seperti yang Pak Askacen katakan tadi memang ada dalam Injil Matius 21 itu ya 7 ayat 21 22 23, ya Nah Eh, di situ dikatakan kan orang yang beriman pastinya menyerukan atau berseru kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Tetapi di situ dikatakan tidak cukup kamu hanya berseru kepada Tuhan. Artinya tidak cukup kamu hanya beriman. Tapi Kristus sendiri mengatakan kamu harus melakukan apa yang dikehendaki, dikehendaki Bapak. Apa yang disuruh oleh Bapak. Nah. Inilah celakanya ketika seseorang ini mengajarkan dengan memisah-misahkan. Jadi pas KCN saya harus menegaskan bahwa perbuatan iman dan perbuatan ya itu tidak bisa dipisah-pisah di dalam kitab suci kita itu. Itu satu kesatuan. Bagaimanapun juga tetap ada itu perbuatan kasih itu. Jadi begini mereka itu salah. Yeah. Iya. Terputus, bang. Ya, terima kasih. Kita buang iman. Ya, Mereka sekarang. pisahkan iman dari perbuatan itu. Sementara yang kita ajarkan iman dan perbuatan itu itu satu, gitu. Mereka memisahkan seolah-olah perbuatan saja itu yang menyelamatkan. Padahal kita tidak pernah meyakini bahwa hanya cukup perbuatan saja selamat. Enggak ada itu. Iman dan perbuatan itu bekerja sama. Yakobus, ya Yakobus, dua. Kalau kita baca di sana, Pak Sragen, ya, perbuatan ya. itu adalah menunjukkan iman atau menyatakan iman. Kata-katanya persisnya, "Saya tidak begitu hafal, tapi katanya kurang lebih begini: iman bekerja sama dengan perbuatan, dan iman dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan." itu. Nah, betapa bencinya dengan kitab Yakobus, kitab Wahyu, kitab Ibrani, kitab Yudas sampai-sampai Martin Luther memberikan label kepada kitab itu sebagai apokrifa Perjanjian Baru. Nah, itu justru yang perlu perlu kita pertanyakan kenapa mereka masih memakai sementara itu apokrifa menurut menurut uh, pendahulu mereka. Nah, Kesalahpahaman mereka itu ter, terletak di situ Pak Skacen. Ketika mereka memisahkan iman dan juga perbuatan, lalu mereka menuduh bahwa kita itu hanya percaya kepada iman saja cukup. Sementara yang kita yakini bahwa iman dan perbuatan itu tidak terpisah. Karena perbuatan yang terpisah dengan iman, perbuatan itu tidak punya tujuan. Atau perbuatan itu bisa saja untuk memegahkan diri. Sementara iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena apa? Iman itu harus bisa dinyatakan, harus bisa diwujudkan. Sehingga Kristus mengatakan, "Engkau hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna." Nah, kalau hanya cukup beriman, lalu perbuatan kita menjadi penjahat, jadi pencuri, koruptor, ya pembohong, penipu, bagaimana kita bisa menyatakan kita orang beriman dan pasti selamat kalau perbuatan melenceng jauh dari apa yang diimani, sementara iman kepada Kristus itu adalah meneladani Kristus. Ya, Kristus itu tidak hanya ngomong, tapi melakukan. Dulu Pak Ska mungkin ditanggapi dulu dari Pak PTT ini, silakan Pak Ska Iya, terima kasih, Bang Kias. Jadi, ini ya, teman-teman hmm. semua, mungkin mudah-mudahan sepakat ya, bahwa tanya perbuatan hmm. adalah manifestasi dari iman. Jadi, harus termenu, ter, terwujudkan ya. Jadi, kalau cuma iman-iman, toh ya, aduh, kalau dipisahkan seperti itu ya tidak ketemu adalah harus harus jadi satu tadi ya, sudah dipanjang lebar oleh Bang Kia tadi ya, seperti Pak PT.T. Sinaga ini. Yang ya. tidak dengar. Ya. ya. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga hanya- hal, halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini ya. Di ini dari Pak malaika Timur nih sebenarnya prinsip dasar ajaran GK untuk mendolakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang Kudus yang tidak terputus oleh maut ya betul dan setuju ya tadi sudah saya sertakan ini di ini ya bahkan tadi juga saya ini sangat jelas ya Bang di mana tuh di kitab di ya di putra sirak itu ternyata juga ada ya jadi sudah saya munculkan di tadi di ya selain di makabe di putra sirak itu tadi juga sudah saya munculkan ya jadi perbutuhan baik itu ya harus sama orang yang sudah meninggal juga ya kurang lebih seperti itu tadi di putra sirak ya jadi prinsipnya tidak terputus ya tadi yang dibilang ini ya baik maut maupun hidup tidak memutuskan nah, kasih Allah itu tidak terputuskan oleh dua kondisi itu ya jadi tidak serta-merta hilang begitu saja ya itu terima kasih juga untuk ini ada notification ya new subscriber atas nama Pak Agus Montini terima kasih Bang sudah subscribe mudah-mudahan channel ini sedikit-sedikit sudah bisa berkembang ya puji tuhan kemarin ya mohon maaf libur agak panjang tidak on tetapi rasa subscriber juga puji tuhan naik sedikit-sedikit lumayan ini sekarang mudah-mudahan nanti terus berkembang nih dari teman-teman kalau ada yang mau menyumbangkan mungkin seperti bangga ini masuk di room saya sangat bersyukur di, di ini ya ditambahkan ya jadi lebih lebih greget lagi jadi kadang-kadang mohon maaf teman-teman ini bingung mau mau bikin tema itu kadang-kadang bingung tema ini ternyata sudah dibicarakan tema ini sudah tapi ya nengkas saja akhirnya ya tak buat pelan-pelan gitu jadi mohon maaf mungkin beberapa hari kemarin masih rotok jarang ya ini mudah-mudahan nanti dari teman-teman tetap support syukur-syukur mau masuk jadi mau tiktok lah itu saya siap gitu <laughs> mungkin Tito tentang yang viral hari ini tentang apa tentang apa tentang ya berhubungan dengan kekatolikan iman kita kita sangat menghargai ya dan mengharapkan gitu mungkin atau ada lagi yang dari mau disampaikan oh sebentar sebentar sebentar mau maaf bang ini dari Pak PTT ini oh ternyata Pak mungkin dari Pentakosta ya air semakin jauh Oh iya mungkin ada yang disampaikan lagi silakan bang Kias. ya mungkin ini closing statement dari saya ya, Pak ya, terima kasih terima kasih ya oke jadi e, kalau kita belajar mengenai ini e, sebenarnya sumber dari saudara-saudara kita non-katolik itu adalah ajaran pada abad ke-16 jadi selama 16 abad kekristenan itu sudah mengajarkan apa yang kita imani saat ini sehingga kalau itu e, diprotes oleh mereka atau mereka membuat pernyataan-pernyataan e, baru, saya kira kita tidak perlu e, mendengarkan pengajaran-pengajaran baru itu. Kita kembali saja kepada ajaran kitab suci, tradisi suci gereja kita, di mana di situ sudah 16 abad diyakini. Dan apa yang kita imani bahwa e, siapapun yang mati di dalam persahabatan dengan Kristus, ia akan tetap hidup walaupun ia telah mati seperti pernyataan Kristus sendiri. Sehingga kita meyakini bahwa ada para kudus yang ada di dunia ini yang masih berziarah melalui gereja yang adalah tubuh mistik Kristus dan ada para kudus yang berada dalam pemurnian atau purgatorium eh, di mana mereka wafat dalam persahabatan dengan Allah dan hanya memerlukan pemurnian seperlunya agar layak masuk ke dalam kerajaan surga Dan ada para kudus yang telah berbahagia bersuka cita bersama Allah di surga Persekutuan kita tidak terputus dan tidak terhapus oleh maut Kita tetap satu dalam persekutuan iman kepada Kristus Demikian Pak Aska Chen. Ya terima kasih Bang Dias Sudah closing statement sekaligus kita tutup saja ini ya streaming uh, live streaming kita. Terima kasih untuk Bang Kias sudah berkenan untuk masuk menambahkan masukan yang sangat berharga bagi kami semua umat awam, baik yang di live chat maupun nanti yang menonton di konten saya ini. Terima kasih Bang Kias uh, sekali lagi. Masama. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau sesuatu yang kurang berkenan di dalam penyampaian di dalam konten hari ini Terima kasih juga untuk teman-teman yang di live chat something Wong Bapak PTT Sinaga terus di Master Josh Terima kasih Bang Tony Tony Terima kasih berkat dalam Bang Malaika Timur Terima kasih Pak Malaika Timur dan semuanya mungkin Suatu saat nanti mudah-mudahan segera kita bisa online kembali dengan tema atau judul yang lain. Mudah-mudahan kebaikan dari kita semua sungguh menjadi berkat bagi yang mendengarkan channel ini, terlebih di dalam konten ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Shalom berkah dalam.